Wong wedo nak takwa tenaning pengiran, ojo deman omongan alus, omongan sopan be wong lanang, be wong lanang sing tukang resti kira ini di sopaniku pikiran nger, mana nih di songkogel? Iya cipto, gak usah terangno ya seneng mergo syariat ora wong ya seneng aku sing aku haram haram tapi roken gak ndelok kena haram Eyo, misalnya kata kuncinya yang berupa jelalatan, tetap. <SILENCIO> Iku hukum nengoknya, uang anang kan delok radlo. Nah hukum nengoknya wong wedok uji bapan tau ora. Bapa. Tapi nak kue masih uang silbapan, aku delok tetep... ya tetap. Parah, paham gitu. Jadi silbapan hukum mengganggu cawe itu, aku malam malam apa? <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Lolan terangno ya rasa-rasa. Tapi sing jelas, tinggal mata satu <SILENCIO> <SILENCIO> itu Dewi maksudnya orang Dewi. Jadi tidak terang, masalah hukum clo di kepentingan firkor. Perempuan dulu itu tidak pakai jilbab semua, kemudian sama Allah disuruh pakai jilbab. Ini yang jilbabnya pengiran, roda wimamsuti. Terus ukuran jilbab itu dari Pokoknya simbol pakaian tuh simbol, yang perempuan tuh mudah dikenal Setelah mudah dikenali, pala yudaina maka tidak disakiti, tidak diganggu, tidak dibeduk. Pungok lagi, ya. kalau betul tidak ada kepentingan ikut silpa mana, kelompok mana. Dulu itu zaman Rasulullah atau zaman Ka'bah, zaman Mekah. Wong wedo itu ada satu sikap atau pakaian atau apa saja. yang menunjukkan dia ini udah di belum dijak. Rasul saya tak terang lagi dijak apa wedo di winter mana ya. jadi terus terus kalau pakaian saya menunjukkan anak itu, itu dijak rabiul. Terus, orang Islam itu, sing solihah-solihah sing Afrika, 20 yang ngangguk pakaian, semua menanganiku yakin, ikut bukti kue raglim, jadi pakaian itu simbol untuk memastikan wong lanang itu, tanggung nah, jawab kue raglim, Iku yang pokok awal, terus iku sebagian ditandai jilbab, akhirnya jilbab itu wajib, tapi itu kayak ojo terus, darah ini, nak enak jilbab bapak, masih Islami, tapi misalnya wajib jilbaban, dia ini tetap senyum senyumnya mereka senyum gelam dia tetep ke haram, tapi jilbapanya tetep wajib. mau nonton terus kue menikmati wang yang merangkut, mulai aku mau merangkut ribet ya ribet, ngilal yang raro ya misalnya, ini maksudnya, orang itu jilbapak dulu tujuan jilbaban itu adna ayu'orofna halayit dia dikenali bahwa dia Afifah wanita yang gigi yang nggak mau zina. Kemudian karena dengan ciri itu nggak bisa. Sekarang tapi misalnya jilbaban, terus tapi janjian mampir ya pak. Jilbaban kok mendingan kok mampir, mampir jam sebelas Ya jilbabannya tetap wajib, tapi itu tetap deh melakukan sesuatu sing menunjukkan nggak Afifah enggak Makanya. Masalah jilbab tu kombinasinya kalau ingin benar ya jilbab dan punya pila kuseng ora mengajak ke arah dekat. Mengagarkan Nabi didawai nakwe takwa tenang pala takdo anak mil ni, ya Anisa Nabi lastumakak hadum inanisa ini tato itu nafala takdo anak bilka olifaya atau maal dari fikol di mar. Wang meto nak takwa tenang nih pangeran ojo no, deman omongan aus. Omongan sopan berwong lanang, berwong lanang sing suka ngeres pikiran ini di sopan itu pikiran ngeres mana nih di Songkoh gel? Iya, misalnya nongol hidung gelang, takap wong ayu, Mbak, alamat beduan tunti, dia mau gua kalau teraten, pikirannya uang nakal itu terus diternoi lu yo. Wah kok bukampaan, padahal kadang cekik solikaten nanjuwe akon uang kesasar itu dituluh tapi kena orang yang pikirannya ngeras monggo derek wah lah, ngalor, ngalor itu soalnya kita buku Pak Mustafatr itu Rappopo <laughs> dituntun Rappopo terus <laughs> terus <mo se> <laughs> udah ada yang aduhnya Jawa <laughs> We, tapi ya tetap arah mau nontonnya kesempatan ya lain faham ya? jadi butuh itu banyak jadi filosofi Jilba filosofi sopa. Sopan karena Sopan itu ya orang orang KB yang ngajik Sopan Sopan KB yang beda ya payat ma'al di Fibal <tuk> jelas saya teh, bala takut itu uang nak nak omongan berpikir dan gebel, saya ini uang warga gerakan sopan santun Yorat, pas, Widlo, dilo, supan, santun, abik, so, popon, tage, kalau senyum ibadah, senyum ibadah jadi uang paham dia paham tapi penting ngotong ya, pokoknya purana itu yuk sementing perempuan yang paling pokok itu punya sikap atau gaya atau gaya hidup sing memastikan dia itu rana narah gelem jejak wong liya ngajak sir itu saja yang paling pokok tentu jilbab tetap wajib tapi di luar wajibnya jilbab adalah ya jilbab pang nunduknya sikap ra Oh aja kok jilbab tapi no sikap waya yo, perkara men tujuane dari keadilan ajna ayo rahna fala ya jelas ya aspek nunduke jelas ya? ngene Bita arudi la huna dihilafil ima. Niki kalau bocor ya terus nggak bocor mau sarai. Asbab binuzulia nabo sarai. Niki sabab binuzuliah Annal munafikin kanu yata aroduna limnisak bil adiah yuri duna min huna azina walam yakunu yatluguna ilal ima walakin kanulayak rifun alkurrahinal amat liana zayyalkul li wahhid jadi gampang aneh, dulu itu pakaian atau gaya hidup itu simbol, ini gelap, ini tidak paham ya? artinya orang yang berbeda-beda yakin gak kepengen di sini, itu simbol atau sikap Saya menunjukkan di sini juga tentu di antara itu adalah jilbab hanya di antara loh, oke? Gitu. tapi jilbab ini juga harus diperkuat dengan sikap tegas nah misalnya ini jilbaban terus ramah misalnya orang takut jam 11.30 lewat kemudian pak dalam irukan putih kalau tidak lewat kali gajah wang, misalnya mesti pikiran Fasek waduh ini kan yang ngeri Gimana? Gitu. Ga, dia tuh tegas melarang google gak mau ngetakot, jelas Google loh, nggak kok, aku bujuk aku bicara lah sembrono itu itu fasik, kau neng gede, aku kalau nah, repot itu di Bujud-Judus itu sudah seneng padahal baru seperti Judus itu mengelihara dulu ya mana Sampai. ada di Bujud-Judus, Alhamdulillah tapi <laughs> pengirat juga Judus ini itu apa? malah seperti nyesal di Bujud-Judus misalnya ini Bujumu ramah dari orang-orang yang lain-lain itu sudah sempat rasanya malah repot Bujud-Judus ramah dari Bujud-Judus waduh surah roda jadi jelas ya, jadi ini ayat ini turun ketika ada satu sikap atau perilaku atau pakaian yang disinyalir itu bukti gelam ke orang Fürak... terus uang sing diminta lara gelam itu tegas dalam berpakaian, dalam bersikap jadi lakesa, dari dari aku. Yang yang dikenali, benar -benar itu jenisnya dari keadena ayo roh na balai saya terang orang-orang jelaskan pokoknya ngonok, ya paham ya? ya paham, ya paham jadi orang-orang jelaskan orang-orang jelaskan orang-orang jelaskan orang-orang jelaskan, maksudnya orang-orang tidak ada apa-apa? Mereka mata satu simbol bajak laut Maksud itu Menara Indonesia Anggar uang kok ditutupi Menara itu, ada negara mereka Bajak laut Maksud itu menang Indonesia Jadi contoh kok Yang jelas ingatan, kalau dalam adab shafi'i auratnya perempuan itu Semua tubuhnya, kecuali di Sholat, kalau di sholat itu Malah kecuali wajah, dan tapi kalau di luar sholat itu, Jumlah. tapi kalau menurut madabah Abu Hanifah, di luar sholat pun wajah itu tidak nah, Karena pikiran Bapak Hanifah, anak wajah rakyat itu malah resok dikenali, misalnya so, buju di rohnya diganteng buju mustofa <laughs> itu kok kodokok, jilbapak, yang putih di muntofa diganteng rohnya, orang kodokli karena Abu Hanifah justru wajah itu dibuka dan dikenali makanya hakikat kita ini sering intikal pada jadi kalau kia-kia ini bisa termasuk biamba, kula biamba, babak kula, yurah jilbaban itu mantap, hanafi, karena hanafi yang mengatakan wajah di luar sholat itu tidak naksafi'i, bukan? jadi kita sebetulnya ya rontok-rontok hanafi hukum raroah sama jilalur raro. semua raroah itu benar, bukan? makanya orang peneliti sambil mesir, udara nih anak Indonesia yang hanafi, bukan? betul-betul ini ada bukaan itu khas masyarakat ini ada yang ada yang menyanyikan ini ada yang ada kalau kan sering kadang ditamu sampai mesir mesir itu kan juga ya Era rasanya itu kan mahasiswa, doktor orang-orang kan bayangkan studi banding kadang merawat itu nah, di antara ulama muda, di antara yang ditemukan itu saya, mau orang milih orang-orang, tapi suatu saat pasti orang ini kan. Yo pasti orang yang mereka ya itu kan? biasanya ada yang di sekolah-sekolah dari sekolah ini Biasanya ada sekian ulama muda yang ditemuin, tentu ya. yang disebut yes, juga banyak. Dia ya, tanya jawab. E, maaf sahabat, dia Tak jawab sahki, enggak nganter. Merkoh, pakaiannya dulu. Nanti ibu peneliti tak kok sibuk rumah orangnya. Biar. -num. Ya semuanya, tahu. Ya Jadi ya, ya, ketika ya, itu seperti itu ya sementing kita itu dua bujo atau keluarga sing yuk rohna balai dua gaya pakaian sing tidak ada no, perempuan tadi gak dileceh nah, ya segini lah misalnya jilbapan sampai judas, kan gak dileceh no. jilbapan sampai gua mersih sudah dileceh jilbapan numpah orang-orang bakul jamu liwat daerah orang fase, itu seperti itu lah lalu ya aduh juga liwat lalu terus dia liwat-liwat, liwat tonton hahaha <tuk> itu ada numpak ninja lalu kita coba dibedeknya Cawedok di daerah yang fasik numpak ninja sampai melaku ada kode, -kode saja so. ada Cawedok di daerah yang fasik melaku jilbabkan itu ya ada numpak ninja, itu coba aku wajib numpak ninja karena mempercepat laju penyelamatan kan nah, tapi Cawedok kalau numpak ninja mirip punglanang tapi kan kamu aman Kau mikir kan lana -lana lara ninja lara -tum -tum. <laughs> ferrari ya, <laughs> lupa. Lupa. aman pokoknya butuh ego, yang jauhnya udah ayo aroflah balayu zen itu kuncinya itu dikenali kemudian tidak dileceh ukurannya opo yu, was was, yo wes relatif wes lo takik ya yakin ya ya sebuah sambil nih nih sebuah itu kok mesir paham paham tak mantap